halo sobat semuanya welcome back to my channel balik lagi sama gue di sini ya pastinya di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan juga membahas seputar dunia sloter oke okay? uh, seperti biasa ya di sini uh, gue bermain di of Olympus ya dengan bawa modal 40 ribuan aja dan di sini gue start langsung uh, di eh uh, yang lumayan berani ya 3000 DC aktif ya. Oke. Okay. Oh, mantap sekali. Kita langsung dikasih critiknya sama Ibu ya. Hanya kita di sini pemanasan-pemanasan dulu ya. Di sini kaluku juga tinggal 630 serak ya kan hampir aja rungkad dan ini terselamatkan oleh Upus ya. Tadi yang gue bilang Gue terlalu berani untuk ngebet di uh, lumayan besar ya, draftnya 3.000 dari saya dengan toh modal yang receh ya kan, tapi nggak apa-apa ya. Siapa tahu hari ini kita bisa dapetin profitnya, oke? Ya, apa sih buat kalian simak simak terus videonya, jangan disibuk ya biar kalian nggak ketinggalan info-info dari gue di sini sayang ya. Oke, cakep banget, Gaspol lagi ya. Oke, di sini gue bermain dengan kelas yang pastinya mampu banget. Semoga mudah dipahami buat uh, para Slotermania dan yang sudah mampir di sini. Nih, ya, maunya simak-simak terus, jangan dicek skip, skip ya, biar kalian nggak ketinggalan nih info-info apa saja yang akan gue sampaikan ya di video kali ini. Wih, cakep banget nih dikasih mega-meganya, guys ya. Oke okay, oke okay, oke, okay. cepat cepat cepat nih. Lanjut lagi dong Bu ya, masih pemanasan pemanasan nih ya. Kita main kilo solo aja. Tentunya nggak perlu tegang-tegang ya, jangan lupa kerupuk kopi dan sebat-sebat ini biar makin mantul ya. Dan tentunya nggak usah yang terlalu kan, hawa nafsu ya kalau bermain. Oke, okay. suka-sukanya aja, nikmatin aja permainannya ya kan. Karena kita di sini juga nggak bakalan tahu ya kita dapetin hasil yang seperti apa ya. Yang penting kita sudah berusaha. Oke, okay. sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar Waduh, dan rasional lagi ya. 264.000 yang didapatkan di putaran kali ini atau di pecahan kali ini ya. Wow, keren keren keren keren. Oke okay, ya, hmm. nempatnya di disini gue bakalan sharing-sharing ke kalian tentang pola short gacor info short gacor dan juga bocoran short gacor hari ini ya khususnya buat yang suka main modal resen, ya kan. Jadi kalian gak usah khawatir karena semua informasinya tentang short gacor ada di channel gue ini. Aduh mantap sekali nih. Jadi ya, sini gue sudah punya perkalian 21 dan masih ada tiga skin lagi. Kita lihat untuk hasilnya mudah-mudahan. Ya bisa uh, makin meningkat ya. Croke lagi dong. Oke, okay, tambahan kali 8 cuy, Cake, cakep banget. Dida si Mega ya. Wow. Oke. Okay. Luar biasa sekali, ya guys. Oke. Okay. Masih ada skin terakhir di sini. Apakah profit? Ya, apakah bisa dapetin? Uh, cuan-cuannya apakah sudah oh ternyata sudah nih 551 yang gue dapatkan ya Di sini total saldo gue 500an oke nggak apa-apa ya kita lanjutin lagi untuk pola-pola selanjutnya yang pastinya buat teman-teman yang lagi nonton video ini gue mau kasih tau disclaimer nya terlebih dahulu ya tentunya hmm. eh, jangan lupa ya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia ada 18 tahun ke atas jadi bagi kalian yang masih belum cukup umur ya, berharap sebut aja ya videonya apabila lewat di perandang kalian. Dan oh gila sih, itu hampir maxmium ya gila gila gila triple kill kali merah nggak ada yang connect Mampus nggak tuh kalinya connect itu meledak ya wow ini si US banget kenapa nggak ngasih si wah parah banget nih oke okay, ya. Mungkin kalian kali mungkin yang udah terlanjur bermain ya uh, di dunia slot ini ya itu terserah kalian. Ya, yang penting di sini gue bakal ngasih tahu rekomendasi untuk situs slot muda jackpot ya tentunya uh, untuk kalian mainkan di sini ya yang pasti aman terpercaya dan juga terlisensi Aduh, terbang lebih langsung dapetin uangnya aja, cuy. oleh guys, keren belum nih ya sambil kita pantau-pantau terlebih dahulu. Oke okay, ya, di sini gue bakal ngasih tau dimana tempat bermain gue Oke okay, langsung aja di sini gue bermain di situs permen sapi tiga delapan makan permen gacornya Ya kalian bisa lihat sendiri di sini ya dalam waktu singkat gue bisa dapetin profit ya Padahal gue cuma bawa modal peceh Oke, okay. Gila sih tadi ya menek sekali, tapi sayangnya ada yang ya cuma lewat-lewat aja, triple serup, awi merah, ya kan wow, itu luar biasa banget oke, okay, dikasih di channel itu ya dan buat kalian yang baru hadir di channel ini jangan lupa untuk juga di support channelnya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe dan share ke banyak-banyaknya besi ya agar channel lupa juga, juga semakin berkembang dan ya, biar juga lebih smart lagi di video baru ya kalian pastinya kalian juga jangan sampai ketinggalan ya untuk info-info menariknya seputar sekolah pola gacornya atau video menariknya ya supaya bisa bantu kalian juga sampai pepiksuan ya pokoknya buruan yang belum join di uh, Permen 138 ini linknya udah ada di pin komentar ya Pokoknya kalian tinggal klik langsung jin -jin sekarang juga ya di tiga 138 serap dulu ayo uh ini lumayan udah dapetin bote ayo sekali 10 nya connect akhirnya oke okay. ya ini kayaknya pemandangannya juga sudah mulai pindah ya sudah mulai manis-manis keluar manis-manisnya gitu Anjay. Oke sambil kita menunggu untuk hasil akhir dari permainan gue ini, ya pasti gue mau ngasih pantun juga buat temen-temen yang udah support biar ada manis-manisnya gitu Anjay. Oke, kakek jel berburu permen, cakep anak baru dapat bonus men satunya di permen 138 gajah makan permen Jajah, gak cor men emang gak cor sih ya menurut gue juga ya oke okay, jadi mungkin gak lama lagi di disini gue bakal langsung cabut, gue mau rehat dulu ya karena disini gue udah dapetin profit jadi menurut gue juga cukup wow dikasih lagi dong Ya Terima kasih buat semuanya, semoga kalian terhibur dan semoga pola gue juga bisa membawa hoki semuanya. Oke, sekian video gue, gue izin dulu pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, bye!